Oke, okay, di CSS mungkin saya Rubah ke biru mungkin Saya berikan biru Blue Dan jika saya simpan Oke okay, Mungkin red saja Kayaknya lebih Lebih bagus Saya simpan lalu mungkin font weight titik 2 bold titik koma dan jika saya simpan reload oke, okay, mungkin semacam ini dan lumayan keren dan jika saya pergi ke sini saya sudah mempunyai semacam ini oke, okay, sekarang Saatnya kita membuat semacam paging halaman. Jadi di sini kita bisa menampilkan beberapa artikel saja, mungkin 5. Dan PHP bisa mendeteksi jika di database ada berapa artikel totalnya dan akhirnya kita tampilkan hanya 5-5 saja nanti langsung ada kalkulasi halaman. Seperti itu. Dan kita langsung mulai saja untuk membuat paging halaman. Oke, okay, saya buka kontak dan artikel home, dan di else-nya sini, jika saya memberikan, oke, okay, saya di sini menambahkan satu fungsi limit, dan di limit saya memberikan umpamanya satu, koma, lima, apa yang terjadi saat saya memberikan ini, dan saya coba di sini. Reload. Oke, okay. di sini satu dua tiga empat. lima Saya mempunyai hanya lima. Dan jika saya ganti di sini dua, maka coba perhatikan artikelnya. Artikelnya jika saya reload, artikelnya sudah ganti. Dan ini adalah nomor enam. Dan nomor yang beda lagi. Jadi, saya mencoba memanfaatkan fungsi HP, fungsi MySQL, yang seperti itu di tutorial ini. Dan di sini saya membutuhkan, oke okay, di sebelah sini, saya membutuhkan satu variabel lagi, dollar total artikel TA. Sama dengan saya memberikan total artikel, sama dengan hmm, saya memberikan MySQL okay, dan query, sama lalu di sini saya memberikan kurung buka, kurung tutup, dan di sini adalah select count dan di sini kita bisa menambahkan ini dan menambahkan all juga tidak masalah lalu diberikan from artikel semacam itu dan ke total db dan di sini dollar ta total total artikel sama dengan saya memberikan fungsi mysql result semacam ini dan kurung buka kurung tutup lalu saya memberikan dolar tdba dan koma nol dan jika sekarang saya berikan ehu dolar ta saya cek di halaman artikel home dan Oke, saya cek reload di atas saya sudah mempunyai 14 dan jika dilihat di sini saya mempunyai 14 artikel dan saya memberikan fungsi lagi jika kita sudah mengetahui ini dan kita ingin menampilkan halaman dan di sini saya mau uh, memberikan ini banyak artikel PA, PH banyak artikel per halaman. Saya memberikan di sini mungkin 5. Oke. Okay? Banyak artikel per halaman adalah 5 dan totalnya artikel kita adalah 14. Jadi saya memberikan lagi di sini adalah dolar. Saya memberikan variabel TH total halaman. Total halaman ya berarti sama dengan dolar TA total artikel dibagi 5 dan 5 adalah dolar PA ba, garis bawah PH. Oke, okay, semacam itu. Dan jika saya Eho lalu dolar TH di sini saya mempunyai angka. Oke, okay, saya reload kok 2 8. Jadi saya mempunyai dua halaman di sini dan lebih beberapa artikel Dan jika kita lihat di sini, jika 14 dibagi 5 Saya mempunyai dua lebih Dan saya tidak mau hasilnya seperti ini 2, saya memberikan fungsi sale Dan kurung buka, kurung tutup Dan jika saya simpan Lalu saya pergi ke sini dan reload. Maka saya sudah mempunyai tiga. Karena di halaman tiga juga saya akan menampilkan. Oke, okay, konsepnya semacam itu. Lalu di sini yang perlu ditambahkan lagi adalah. Jika kita sudah mengetahui halaman dan total halaman. Total halaman yang ada kita bisa memberikan seperti tutorial terdahulu yaitu mungkin for atau oke okay, mungkin saya pakai for aja dolar ha halaman artikel sama dengan satu titik koma dan dolar ha lebih kecil sama dengan di sini saya memberikan dolar th lalu saya memberikan dolar HA plus plus mungkin semacam itu dan jika saya klik di sini eh ho dolar HA titik koma dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini saya sudah mempunyai satu dua tiga oke semacam itu dan itu halaman saya dan mungkin saya memberikan titik lalu semacam ini, dan spasi, atau mungkin oke okay, ini aja, oke. Okay, dan di sini saya memberikan if if uh, dolar ha sama dengan dolar HA sama dengan TH dolar TH saya memberikan kurung buka untuk fungsi dan kurung tutup lalu di sini saya memberikan ehoh dolar HA titik koma dan else nya else nya kurung buka Lalu di sini saya memberikan enter dan kurung tutup. Oke. Okay. Dan di L saya memberikan ini. Penambahan ini dan jika sekarang saya simpan, lalu saya pergi ke sini. Maka saya sudah mempunyai 1 2 3 dan di 3 tidak ada ini. Dan jika oke okay, di sini saya hapus dulu. Saya hapus dan simpan lagi dan sekarang saya sudah mempunyai halaman 1 2 3. Dan di sini, yang terpenting adalah saat saya sudah mempunyai halaman, saya memberikan ini adalah linknya, saya menambahkan semacam ini dan akhir, akhir, sama dengan lalu tanda tanya, dan di sini saya me memberikan mungkin halaman, halaman sama dengan dan di halaman saya memberikan dolar ha Oke semacam itu dan di sini saya memberikan titik tanda semacam ini dan penutupan a Dan di sini saya juga mengkopi ini